Sifat yang pertama, sifat yang dinamakan sebagai Safir. Yang dimaksudkan dengan sifat Safir ini adalah sifat bunyi desingan ataupun bunyi bising. Seperti mana bunyi burung-burung. Dia kaitkan, dinamakan Safir. Safir ini seolah-olah seperti siulan burung. Okey, apa yang keluar daripada sifat Safir ini? Tiga huruf. Iaitu huruf Sin, huruf Sad dan juga huruf Zaid. Ketiga-tiga huruf ini mempunyai end product dia. Akhir sekali kita akan jumpa, kita akan dengar terdapat bunyi bising pada hujung sebutan itu. Seperti kita sebut as. Kita akan dengar bunyi ssss. As, as. Ataupun kita sebut zai. Az. The buzzing sound. Okay? Bunyi seperti lebah, bunyi seperti haiwan. Okay? Az. Dan juga as, az. Okay. Cuma kita melihat perbezaan satu. Saya sebutkan antara sin dengan sod. Cara untuk menyebutkan sin dengan sod, sod dengan sin adalah sebutan makhrajnya adalah sama. Tempat yang sama. Maka kita tidak perlu merubah sebutan kita kepada suatu yang lain. Maksudnya, bila kita sebut sa, sama seperti kita sebut sod, tanpa kita menukar uh, bentuk mulut kita. Maksudnya, kita tetap sebut sama seperti sin. Saw. So, saw. So. Okay, instead of kita sebut saw. So. Kita tidak muncungkan mulut kita menjadi saw Tidak perlu ditukar okay? Baik, itu sifat Safir Yang pertama